Hai Sobat Sabi, nama aku Kevin, dan aku berada di Pekalongan. Halo sahabat sabi, aku udah nyampe di Garang asem Kas Pekalongan H Mas Duki Jadi aku udah mesen nih Aku cobain langsung ya hmm. Hmm. Kuahnya aku demen sih Kuahnya ini enak banget Nah nih kalo kalian tau ini daging ini daging sami Perpaduan kuahnya dan dagingnya Enak banget dia lebih ke gurih Dia gurih banget Jadi cocok banget Kalau dipakai sama nasinya Nah, nasi Megono ini Kalau kalian lihat Ini dia tuh ada langka dan ada Kelapa yang diparut hmm. Enak guys ini enak banget Aku sekarang mau cobain Cumi ya Kalau oh, hati-hati Kalau makan cumi ini coba ya Dari penampakannya nih Sobat sabit Dia ini Cuminya, cumi hitam Yang ada tinta-tintanya disini Kita coba ya hmm. Kalau makan ini, harus pakai nasi Karena terlalu gurih banget, dan nasi Overall, kalau aku pilih Pastinya dong, aku pilih garam Stop. Jadi, aku makan dulu ya Sampai ketemu di Tempat berikutnya Hai sobat Sabi, aku udah nyampe nih di Museum Batik Pekalongan. Lihat nih, di sini ada macam-macam cantik dari Jogja, Surakarta, dan pastinya juga ada di Pekalongan. Ada gagang bambu, gagang kayu, dan gagang gelonggong. Di sini ada dari Yogyakarta, motif parang rusak, motifnya bagus banget ya, sobat Sabi. Kota Pekalongan ini kan dikenal sebagai kota batik. ya. Jadi keberadaan museum ini kan melengkapi ya eh, informasi ataupun hal-hal eh, tentang batik. Jadi kalau saya tidak berlebihan apapun mengenai batik, semua ada di museum batik ini. Boleh sekarang kalian pilih batik mana yang menurut kalian paling bagus? Komen di bawah. Di musim batik Pekalongan ini ada batik-batik dari sebagian daerah yang ada di Indonesia, yaitu ada batik Nusantara, bahkan beberapa juga ada batik dari Mancanegara. Jadi selain dari Pekalongan ada juga batik dari Solo, Jogja, kemudian beberapa uh, batik dari daerah di luar Pulau Jawa itu juga banyak ya, ada dari Kalimantan, kemudian Sumatera, bahkan sampai Papua. Nah, di sini juga ada ruangan untuk membuat batik. Nah, kira-kira sampai sabi, aku bisa nggak ya membuat batik? Yuk, kita langsung aja. Sobat Sabi, lihat nih, aku udah bikin batik aku sendiri kayak misalnya. lihat Nah, kira-kira nih, menurut kalian bagus nggak? Kain kasih nilai ya, dari 1 sampai 10 Aku dapat berapa? Nah, itu dia perjalanan aku di Museum Batik Pekalongan. Oke Sobat Sabi, aku udah sampai di Soto Toto Gangdu Kita cobain yang mana dulu ya? Yang ayam kali ya, kita cobain ayam Hmm, dari baunya enak ya? Kita coba Ini enak banget, kuahnya ayamnya empuk. Kalau dari, dari kuahnya sih, ini lebih cukup, lebih pekat warnanya dari bening ayam. Nah, di sotonya ini dia nggak pakai dia pakai biru Ini sotonya, itu nggak perlu lagi. Kalian tambahin kecap atau sambal menurut aku ya ini kan rasanya tuh udah cukup strong banget Kita cobain makan Makan Dagingnya empuk, enak, tau tuh bener-bener pas banget sih Kuah sama tocoy itu ngeblend. Apa rekomendasi untuk kalian datang ke Soto Koto Oke, okay? jangan lupa ya. Ah, aku mau ngabisin dulu. Jadi, bye-bye. Udah malam nih dan aku pengen makan nih, lihat dong. Ini ada namanya sego top. Ya, sego itu nasi. Berarti aku makan nasi otop. Nah, di sini juga ada roti bakar. Ini beneran dibakar. Ini martabak tapi tipis. Aku bilang tipker. Kita cobain yang mana dulu ya. Yang berat dulu. Makan berat. Pastinya dong. Ada ototnya. Tuh. Lihat kan ototnya. Nah dia tuh juga dikasih kuahnya. Dan kuahnya ini banyak sih. Jadi bikin banjir ke nasinya. Makan. Ototnya kenyal, lembut, dan dia gak keras. Kita coba makan ototnya pake nasi makan, hmm ini enak bumbunya semua masuk meresap. ini nanti aku habisin aku mau nyoba roti bakar, ya. nah di sini itu ada yang strawberry ada yang coklat keju Oke, siap makan semua makan hmm ini enak banget Ya, kejunya berasa strawberry aku pencinta strawberry dan ini enak aku mau coba yang rasa yang lain ya, jadi dia benar-benar yang dibakar sampai ini garing banget kayak kalau bisa dengerin ya kalau aku makan ya kayak hmm, asinnya dapat gurihnya dapat dari kejunya sama rotinya dari margarinnya sama coklatnya ini dia nggak terlalu over oke kita lanjut ini yang aku tunggu-tunggu Lihat seberapa tipis dia. Kita lihat ya, seberapa enak ini. Lihat ya. Hmm. Hmm. Kita coba lagi. Kita lihat isiannya ya. Hmm. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ini pokoknya di otak aku, cuman ada kata enak ya. Aku bisa makan ini terus-terus. Oke, sekarang aku pengen ngabisin ini semua. Ya. Dan jangan lupa terus tontonin video ini. Bye-bye. Hai Sobat Sabi. Tebak, aku di mana? Aku ada di Black Canyon. Kira-kira di bawah ada apa sih? Yuk penasaran kan? Let's go. dan videonya bagus banget, bagaimana menurut kalian? worth it gak kesini? worth it banget hai sobat sabi, jalan-jalan kita di Pekalongan udah selesai nih habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Pantengin terus, jangan-jangan bersama aku. Jangan lupa, like, share, dan subscribe. Bye-bye.